Penasaran pemuda Keanu Alfian Des? Kali ini kita akan membahas bahasa Jepang dan kedepannya saya juga berencana untuk lanjut membuat video-video di mana kita dapat berdiskusi mengenai bahasa Jepang. Topik untuk video pertama kali ini adalah dua gaya untuk belajar bahasa Jepang di tahap awal, yaitu mulai dari Des dan memulai dari Da. Teman-teman termasuk tipe yang mana? Bagi teman-teman yang sudah mempelajari bahasa Jepang level menengah atau level lanjut, dulu teman-teman termasuk tipe yang mana? Mungkin kita tidak sadar akan adanya dua pilihan ini, karena mungkin banyak dari kita yang mengikuti saja style yang digunakan oleh buku pelajaran bahasa Jepang kita. Saya rasa mayoritas orang belajar bahasa Jepang dari DES, karena kebanyakan referensi untuk pemula menggunakan gaya ini. Nantinya di level menengah, kita memang akan mempelajari kedua bentuk kopula ini. Sedangkan untuk level pemula, seperti yang saya katakan tadi, ada dua gaya yang bisa dipilih. Belajar bahasa Jepang dari des atau dari da. Apa kelebihan memulai dari des? Satu kelebihan utama dari gaya ini adalah kalimat yang teman-teman gunakan sudah dalam bentuk sopan, sehingga gaya ini praktis dan aman untuk digunakan. Kelebihan lainnya adalah bahwa hanya ada empat bentuk untuk dihafal. Des atau mas untuk kalimat positif non lampau, dewa arimasen atau masen untuk kalimat negatif non lampau, desta atau masta untuk kalimat positif lampau, dan dewa arimasen desta. Atau masendesta untuk kalimat negatif lampau. Lalu, apa kelebihan memulai dari da? Gaya ini cocok untuk pelajar yang suka hiburan Jepang, misalnya anime dan manga, karena gaya ini adalah yang digunakan dalam hiburan-hiburan tersebut. Selain itu, belajar dari da berarti mempelajari semua kata kerja dari bentuk kamusnya, jisoke, sehingga pelajar akan lebih cepat familiar dengan berbagai bentuk konjugasi dalam bahasa Jepang. Jadi, gaya mana yang paling baik untuk pemula? Kalau bicara secara uh, objektif, saya katakan tidak ada. Setiap gaya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi silakan teman-teman tentukan sendiri mana yang paling nyaman bagi teman-teman sendiri. Kalau bicara secara subjektif dari sudut pandang saya pribadi, saya katakan juga tidak ada. Karena saya hendak merekomendasikan teman-teman untuk mempertimbangkan Mulai belajar bahasa Jepang tidak dari DES maupun DA, melainkan dari induk mereka, yaitu DEADU. Mengapa DEADU adalah induk dari DES dan DA? DA adalah bentuk singkat dari DEADU. Selain itu, karena ARIMAS adalah bentuk sopan dari ADU, bentuk sopan dari DEADU adalah DEADIMAS, dan DES adalah bentuk singkat dari DEADIMAS. Jadi semua bentuk kopula berasal dari DEADU. Dalam bahasa Indonesia, da atau des biasanya diterjemahkan sebagai adalah. d mungkin dapat menjelaskan alasannya. Adu adalah sebuah kata kerja yang berarti ada, hadir, eksis. Dan de adalah sebuah partikel dengan bergabung fungsi. Satu diantaranya adalah untuk menunjuk sebuah lokasi di dalam sebuah kelompok benda. Misalnya, kuda monode, nandiga, suki deska. Terjemahan harfiahnya adalah di antara buah-buahan, apa yang Anda suka. Kita dapat membuat terjemahan ini terdengar lebih natural dalam bahasa Indonesia menjadi buah apa yang Anda suka. Jadi, diadu menentukan di kelompok mana topik atau subjek pembicaraan berada. Diagram Euler yang umum digunakan di kelas matematika untuk menjelaskan teori himpunan juga dapat membantu di sini. Melihat kalimat dan diagram berikut. Nihonwa wah kuni diadu. Diagram Euler Menggambarkan bahwa terdapat sebuah himpunan kuni, negara, dan nihon, Jepang, adalah satu anggota dari himpunan tersebut. Kalimat nihon wa kuni de adu dipahami sebagaimana berikut. Terdapat Jepang di himpunan negara, Jepang adalah anggota dari himpunan negara, Jepang adalah sebuah negara. Dalam logika matematika, X adalah Y dalam bahasa Indonesia sehari-hari dapat diterjemahkan sebagai X adalah anggota dari himpunan Y, X elemen Y. Struktur kalimat bahasa Jepang tampak mirip dengan model logika ini. Jadi, X wa, Y de adu, terjemahan harfiahnya adalah terdapat X dalam himpunan Y, dan terjemahan bebasnya adalah X adalah sebuah Y. berapa abad sebelum diagram Euler ditemukan, mungkin orang-orang Jepang sudah berpikir dengan konsep-konsep himpunan logika, sehingga jadilah struktur bahasa Jepang seperti ini. Apakah benar orang-orang Jomon dan Yayoi yang mendiami Jepang zaman dulu menciptakan bahasa Jepang berdasarkan konsep himpunan logika seperti ini? Ya bisa jadi, perlu ada penelitian lebih lanjut untuk membuktikannya. Satu hal yang jelas adalah, menggunakan konsep logika matematika seperti ini bisa membantu dalam mempelajari bahasa Jepang bagi sebagian orang, misalnya pelajar ilmu komputer seperti saya. Dan menurut saya, konsep de-adu dan himpunan logika ini dapat menjelaskan beberapa fenomena dalam bahasa Jepang. Misalnya, mengapa bentuk negatif dari des adalah dewa Arimasen. Pertama, mari lihat apa bentuk negatif dari de betul Bentuk negatif dari adu adalah nai. Sehingga bentuk negatif dari de adalah denai. Biasanya di antara partikel de dan nai, disisipkan partikel topik wa sehingga menjadi dewa nai. Kini, mari kembali ke des dan dewa Arimasen. Des adalah sikatan dari de alimas dan alimas adalah bentuk sopan dari adu. Bentuk negatif dari alimas adalah alimasen. Jadi bentuk negatif dari des dan de alimas adalah dewa alimasen. Dewa alimasen adalah bentuk sopan dari dewanai. Contoh lain adalah apa bentuk kondisional dari da? Bentuk kondisional dari adu adalah atara. Jadi bentuk kondisional dari de adu adalah de atara. Jika bentuk singkat dari de adalah da, bentuk singkat dari data adalah data. Kemudian apa bentuk kego dari des? Karena bentuk kego dari adu adalah gozadu, bentuk kego dari de adalah degozadu, sehingga bentuk kego dari des adalah degozaimas. De adu, da, de arimas, dan des memiliki makna yang sama dan digunakan dalam keadaan yang berbeda. Gade adu umumnya digunakan dalam tulisan-tulisan akademik berikut adalah contoh dari Wikipedia. Kyo gijuku daga Tokyo to mita nancara nancara ni ooku ni daga de Kemudian seperti yang sudah teman-teman ketahui, des digunakan dalam situasi formal dan da dalam situasi kasual. Bagaimana dengan de arimas? Bentuk ini digunakan dalam beberapa keadaan, misalnya saat kita mau mengungkapkan dalam situasi formal bahwa x adalah y sekaligus z. Contohnya. Tomodachiwa, Gakusei De Adi, Ben Goh Sedemo Adimas. Terjemahan arfiahnya adalah, teman saya termasuk dalam himpunan pelajar dan himpunan pengacara. Terjemahan bebasnya adalah, teman saya adalah pelajar sekaligus pengacara. Baik, itu tadi video untuk kali ini. Setelah manakah yang paling nyaman bagi teman-teman untuk memulai belajar bahasa Jepang, feel free untuk berbagi pengalaman dan menulis pertanyaan di kolom komentar.